Ternyata sang ratu adil itu memiliki pusaka ikat samudra namanya. Dimana pusaka ikat samudra ini adalah pusaka-pusaka yang tidak semua orang bisa miliki. Dan ternyata sang ratu adil memilikinya. Dimana sosok ratu adil terkenal dengan julukannya, sosok yang sakti mandraguna tanpa aji-aji. Sugih tanpa bondo Ngeluruk tanpa bolong Dimana yang artinya Sakti tanpa jaji haji itu berarti Dia sakti mandraguna Tanpa ilmu apapun Dan bila mana sang ratu wadil mempelajari banyak ilmu Itu hanya sebagai Plus plus plus saja Hanya sebagai tambahan tambahan tambahan saja Dan Sang Ratu Adil ini sendiri juga suki tanpa bondo, yang artinya dia kaya tanpa harta. kekayaan bisa saja yang dimaksud ramalan Jayabaya suki tanpa bondo itu, bisa saja sang Ratu Adil kaya kesabaran, kaya hati, kaya pola pikir, kaya pemahaman, kaya ilmu, kaya budi pekerti, dan masih banyak lain. Yang paling penting, sang Ratu Adil... Tidak kaya harta Lalu Sang Ratu Adil ini juga Ngeluruk tanpa bolo Yang artinya bisa saja Sang Ratu Adil ini Berjuang sendirian tanpa pasukan Atau Sang Ratu Adil ini Berperang sendirian Tanpa pasukan Yang menggambarkan sosok Ratu Adil ini Sebagai sosok yang pemberani Karena dia berani berperang Berjuang Sendirian tanpa membawa pasukan Karena sudah status Sang Ratu adil sendiri Dia Sakti mandraguna tanpa aji aji Bila mana dia membawa pasukan Takutnya akan adanya jatuh korban jiwa dari pasukan dia Yang akan menghabisi nyawa-nyawa orang Lebih baik dia maju sendiri Yang pasti dia mampu menangani semua musuh-musuhnya Yang pasti dia sanggup melawan semua musuh-musuhnya dan sang ratu adil ini sendiri mendapatkan pusaka ikat samudro ini ketika sang ratu adil ngelakoni. Kalau orang Indonesia bilang tuh lelaku atau tirakat. Tirakat di mana sang ratu adil tirakat di kandang kerbau. Maka dari itu dia dijuluki sebagai Buddha Angon. Karena dia juga tirakat atau lelaku di kandang kerbau. Dimana kandang bau ini hening, sepi, dan tidak ada orang lain, hanya dia sendiri. Dan sang ratu adil ini mendapatkan ikat samudro ini dengan memiliki ciri khusus pada ikatnya, dimana di tengah-tengah ikat samudro ini terdapat lambang atau simbol seperti ini. Ini adalah simbol samudera, atau simbol gelombang yang berombak-ombak. Simbol ini ada di tengah-tengah ikat samudro milik Ratu Adil, yang melambangkan samudera, di mana ikat ini memiliki prabawa atau memiliki hawa sejuk, dan ikat samudro ini berhodamkan pendekar yang berwibawa di mana iket samudro ini fungsinya hampir sama dengan fungsi surban, hanya saja iket samudro yang namanya iket itu melambangkan sosok pendekar, sedangkan yang namanya surban itu melambangkan sosok pak kiai. Tetapi antara surban dan iket ini hampir memiliki fungsi yang sama. Tergantung sang pemiliknya. Keahlian sang pemiliknya Dalam memainkan pusaka-pusaka Yang dia miliki Dan pusaka ikat samudro milik Ratu Adil ini Ini merupakan pusaka yang Memiliki ciri khusus Karena ada tanda samudra Di tengah-tengah pusaka itu Karena apa Sang Ratu Adil ini sendiri Juga memiliki hawa sejuk Bagaikan samudra raya sehingga pusaka ini pun juga ikut kepada sang Ratu Adil. Dimana sebelum sang Ratu Adil mendapatkan pusaka ini, sang Ratu Adil juga lelaku di Dimana sang Ratu Adil ngelakoni untuk membuat tali, untuk membuat tali gaib, untuk membuat rantai gaib. dimana rantai gaib atau tali gaib yang ingin dibuat sang Ratu Adil ini, supaya bisa mengikat lawan-lawannya. Eh, ternyata saat dia mempelajari ilmu tali gaib ini, ilmu untuk membuat tali gaib ini, ternyata malah ada pusaka iket samudra yang mengikuti dia. Ternyata ada pusaka iket samudra yang mau ikut dia. Wah, jadi kebetulan sekali ya, sudah Sang Ratu Adil memiliki ilmu tali gaib untuk mengikat sekaligus Sang Ratu Adil memiliki pusaka iket samudra. Yang fungsinya salah satu juga bisa untuk mengikat musuh atau lawan-lawannya. Begitu beruntungnya nasib sang Ratu Adil dalam mempelajari banyak ilmu. Sekian pemahaman dari saya. Jangan lupa untuk klik subscribe dan klik like-nya. Dan jangan lupa nyalakan notifikasi loncengnya supaya kalian mendapatkan video terbaru dari channel